Halo, Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di dapur nyonya Emet. Kali ini kita akan bikin sambal gledek Kita bikin dulu sambalnya ya Jambelnya buat sambal sop. Kita masukkan semua bahan cabe. Lupa lupa lupa lupa. Cabainya teman-teman diinjingin dulu ya, biar nggak meletak meletuk. thank uh. you tambahkan garam lalu pakai kaldu bubuk non msg ya teman teman yang seperti ini Kalau saya sambal kayak begini lebih suka campur yang hijau merah sama hijau eh, apa cabe rawitnya itu merah sama hijau. Kenapa? Karena menurut saya ya, saya, eh, apa cabe rawit hijau itu cabe cengkeh itu yang hijau itu lebih lebih memiliki cita rasa. Ini sambal geledek Sambal geledek itu khas mah Hah? khasnya <laughs> nya <ML. laughs>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 Sambalnya sudah jadi, tinggal menunggu sopnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, teman-teman.